Yo everyone, welcome back on my watch YouTube channel. Still with me, Tio. Nah, kali ini gue akan membahas salah satu jam yang sebetulnya bisa dibilang nggak panas-panas banget sih. Tapi setelah gue lihat-lihat, ya, ternyata setelah gue tau, gue research, ternyata ini cukup keren juga nih. Jadi, uh, ini ada tiga tipe sekarang yang gue bahas. Harusnya ada empat ya, cuman yang satunya karena udah raib, jadinya ya udah gue bahas tiga aja yang gua, gua bahas ini sekarang adalah dari Casio G-Shock, nah pasti kalian udah familiar dong, dan pasti penggemarnya udah banyak ya dong, komunitasnya juga udah banyak nih ya, nah yang gua sebut ini, ini kenapa gue bilang tadi stylenya beda ini adalah mereka itu mengusung motif paisley blue ya, nah apa sih paisley blue itu nah Spacely Blue ini adalah suatu pola yang biasa kalian ditemuin di kain slayer bandana Nah sekarang yang motif ini tadi ada yang biasanya kita temuin di bandana itu sekarang hadir di dialnya atau platenya G-Shock Nah motif ini sebetulnya pas banget sih menurut gua buat street wear ya jadi ini warna birunya tajem tapi wearable banget buat dipakai sehari-hari Oke langsung aja ya gue bahas satu persatu ya Yang pertama bakal gue bahas ini adalah tipe yang mungkin udah banyak banget variannya ya Adalah GA100 Blue Paisley atau GA100BP 1ADR ya Nah, yang pertama gue bahas ini ya, buat yang belum tahu diameternya, walaupun mungkin dari kalian udah banyak yang punya, diameternya itu adalah 51,2 mm. Dan untuk ketebalannya di 16,9 mm. Untuk lak ini di 55 mm, jadi sebetulnya lumayan gede. Case materialnya itu resin, untuk strapnya juga sama resin. Untuk movementnya sendiri, dia menggunakan quartz movement untuk water resistance nya sendiri itu 200 meter ya tapi ingat ini spesifikasinya bukan diving cuman pressure nya ini emang hebat banget oke okay. nah untuk di glass materialnya ini menggunakan mineral glass next di model selanjutnya ini adalah model yang paling gua suka kenapa sih karena dia mengusung model dari apa ya pionirnya G-Shock ya sebetulnya kalau nggak ada model ini ya gua bilang nggak akan ada model G-Shock-G-Shock yang ada sampai sekarang Oke okay. ini adalah GWB 5600 Blue Paisley or BP ya diameternya itu ada di 42,8 mm which is ideal buat All hands ya Sebetulnya gue bilang buat semua pergelangan tangan Ini ideal banget Terus untuk ketebalannya adalah di 13,4 mm Masih termasuk tipis Untuk laktulaknya sendiri Itu di 48,9 mm Jadi ini sebetulnya salah satu g Yang selain tadi gue bilang Modelnya historical banget Yang sampai kapanpun model apapun Dan varian apapun model ini akan tetap ada Karena yang gue bilang ini tadi Ini adalah Pioneer dan Iconic dari g shock ya untuk case material sama strapnya masih tetap sama di resin untuk water resistance nya juga sama di 200 meter glass materialnya juga sama mineral gas cuman kalau yang GA100 tadi itu baterai or quartz Nah kalau di 5600 ini dia udah menggunakan Tow Solar yang pertama, kedua dia udah ada mobile linknya yang bisa di pairing via bluetooth dan kalian harus mengunduh atau menginstal aplikasi G-Shock Connected dulu ya lewat Play Store atau App Store. Nah buat yang next yang terakhir ini gue pegang adalah GA700BP or Blue Paisley. Itu diameternya 53,4 mm, terus untuk ketebalannya di 18,5 mm dan lak itu di 57,5 mm. Nah, buat kalian yang suka analog digi atau ana digi ya biasanya disebutnya ya. Dengan diameter yang agak gede, terus kesannya bulky, untuk dial stylenya itu 3D dan jarumnya gede-gede isi -gede, to read nah ini pilihan yang tepat buat kalian ya GA700 series nah sekarang yang special edition blue paisley ini juga jadi ini buat kalian yang pergelangannya gede pergelangan tangannya lumayan gede ini cocok banget ya di pergelangan kalian nah untuk case materialnya dan uh, strap materialnya itu sama ada di resin water resistance nya tetap sama juga di 200 meter dan glass materialnya sama mineral ga mineral glass Nah, untuk movementnya ini menggunakan quartz movement, jadi simple sama yang GA100 tadi, kalau kalian habis baterai, udah tinggal ganti baterai nah tapi kalau yang ini baterainya itu G-Shock ngeklaimnya kurang lebih bisa bertahan sampai 5 tahun dengan pemakaian daily uh, use ya maksudnya daily use itu artinya kalian gunainya sebagai penunjuk waktu, ada kemungkinan kalau seandainya kalian lebih gunain auto L atau setiap hari gunain stopwatch, ya mungkin hasilnya akan beda lagi jadi gimana? Kalian naksir yang mana nih? Kalau gue kan tadi udah sebut, gue tetap di 5.600, ya. Bukan berarti yang lain-lain gak keren, tapi gue punya sentimental reason buat 5.600. Pasti di antara kalian ada yang suka tiga tiganya, ada yang suka dua, ada yang suka GA 100, ada yang suka 5.600 atau GA 700, ya terserah itu selera kalian. Yang pasti tiga tiganya ini keren dan menurut gue must have sih. Oke. Okay. Nah, salah satu jam tangan yang gue bahas tadi, yang barusan ini nih, ya, <tuh> iya, yang tiga ini, bakal gue lempar buat kalian, buat gue kasih giveaway. Gimana? <tuh> tapi gue nggak bakal kasih tahu yang mana dong. Kalau kasih tahu ntar kan nggak seru. Pokoknya salah satu gue milihnya bakal random ya. Uh, ini bakal gue kasih giveaway, tapi tetap ada caranya. Nah, gimana caranya? Ini nih. Yang pertama tadi gue bilang, subscribe di channel ini itu hukumnya wajib. Kalau enggak haram, ya yeah. <laughs> terus like video ini. Walaupun sebetulnya kalian nggak suka atau bete banget sama video ini, ah whatever. Yang penting kalian harus like video ini. Terus ada pertanyaan, ya? Yeah. Pertanyaannya adalah, dari ketiga jam tadi, mana yang tahu solar? Nah, cuman cuma satu pasti tahu dong ya nggak sih dari ketiga jam yang gua bahas tadi mana yang udah top solar ya terus syarat satu lagi cantumin akun ig kalian atau instagram kalian biar gampang di kontak jadi jawaban kalian bisa kalian tulis di kolom komen sertain jawabannya terus sertain ID IG kalian Atau Instagram kalian Tapi ingat nggak usah pakai add ya Langsung aja Jadi gua tunggu sampai kurang lebih Tanggal 6 Oktober 2022 Karena Pemenangnya bakal diumumkan pada 7 Oktober Jadi buat kalian yang langsung mau check out Silahkan ya Atau mau nungguin juga Silahkan it's okay I think that's all everyone. Buat yang mau langsung menuju website yang mau belanja. silakan happy hunting. And happy shopping. And see you on the next video. Bye.